Keadaan saat musim kemarau, ketika belum ada air uh, seperti sekarang ini, bosku, sawah bisa dilalui walaupun sawahnya nggak bisa ditanami tapi bisa diinjak, cukup kering lah. Tapi sekarang tahu sendiri, digenangi oleh air sawahnya. Hari ini kita lagi ada di lokasi sawah bos, lagi melihat-lihat eh, kondisi sawah pada sore hari bosku. Oke bosku, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe tonton video sampai selesai. Mari bosku kita lihat seperti apa bosku. Karena cara makan ini bubuk canggung, ikan ikan Ini berapa? loh, kori abratin bilangin bos hasilnya orangnya anak oh, ikan ikan water ikan water seperti ini bos kalau dijual per kilo ke pengepul tapi yang masih hidup bos yang masih hidup Nih, nah, habis ini habis di ambil dari bubu lalu ditembungkan ke air pakai waring kalau malam bosku sang perangkap uh, udang sama ikan wader harus dikasih lampu biar ikan wadernya pada masuk sama udang kebetulan sore ini air lobnya lumayan besar betul jadi banyak ngicir mau nih oleh kebelit tuh le satu kilo kurang setengah kilo kilo kau apa seberapa lah oh sawah bos masang urang di sawah tapi lumayan per dapat satu kilo bahkan lebih udah itu jadi kilo kilo iya Ini suasana sore hari bosku menjelang maghrib bosku Ini kondisinya seperti ini Dulu di eh, lokasi sini bosku Dulu sawah yang produktif Cuma ada rumah-rumah seperti itu Rumah-rumah seperti itu belum ada dulu Masih perhubungan yang subur tapi sekarang sawahnya sudah berubah jadi permukiman dan lahan yang digarap uh, dulu untuk bercocok tanam ini lahannya sudah uh, tenggelam oleh air asin. Jadi lokasi ini sekarang tidak ada sawah. Soalnya sawahnya sudah berubah jadi kubangan air. Ini bosku, eh, pemandangan ketika eh, lima tahun yang lalu bosku Tampak di lokasi eh, tempat saya berdiri Di sebelah sananya di sebelah utaranya nggak jauh sih, tuh di sebelah sananya ah, Tampak bosku Ini dulu bisa diperuntukkan eh, untuk membuat garam bosku alias banyak petani garam tapi sekarang kondisinya tahu sendiri bosku tambahnya pada tenggelam semua, tanggulnya pada hancur ini kondisi saat 5 tahun yang lalu kurang lebihnya tuh 5 tahun yang lalu begitu cepat ya bosku ya kondisi perubahannya seperti sekarang ini begitu cepat ini ya, hanya jadi kenangan. Jadi kita sampai di sini bosku, mohon maaf Pak Bukila tayang ini kurang HP atau durasinya sendiri dalam video ini kurang panjang Saya mohon maaf bosku karena waktu dan eh, kondisi yang tidak sendiri dengan bosku Saya bosku kita mau pulang bosku karena waktunya sudah sore, sudah mati bosku bye, -bye bosku kita mau pulang bosku